Halo sahabat home studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang pemrograman web dasar. Nah Kita lagi di topik membahas tentang uh, server side scripting menggunakan PHP. Jadi kalau kita menggunakan PHP, maka kode PHP itu dieksekusi di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Jangan lupa kita perlu install web server dulu di PC kita, menggunakan hmm. SAMPP, sehingga sekarang kita bisa membuat halaman web yang dinamis dan interaktif masih ingat ya teman-teman tentang materi form nah di sini kita akan buat juga formulir sederhana pada bagian body kita akan buat form sementara actionnya saya kosongkan dulu lalu method yang dipilih di sini saya pakai methodnya get dulu ya teman-teman lalu di dalam formnya kita buat inputan nama, kemudian input type text, kemudian name nya, nah, inputing name nya saya kasih nama, lalu saya berikan tombol kirim jadi, input type, submit, value-nya kirim, dan nama tombolnya nama kasih kirim. Kemudian, di sini saya sudah membuat proses .php untuk memproses formulir ini, jadi action-nya akan diarahkan ke proses.php. Kita akan ke proses.php diawali dengan tanda lebih kecil tanda tanya php. Jangan lupa tanda tanya tanda lebih besar. pertama kita akan buat variabel dulu. Misalnya kita tulis dolar satu. Isinya adalah dolar Underscore get. Supaya kita bisa mengambil inputan dari formulir yang tadi. Lalu tanda siku seperti ini. Penutupnya jangan lupa. Titik koma. Di sini kita mau ambil value dari. Nama ini. Inputan nama ini. Berarti di sini kita tuliskan. Nama. Lalu kalau kita mau menampilkan. Hasil dari inputan ini. Kita gunakan echo. Kemudian saya akan ingin tulis ucapan terima kasih terima kasih kepada yang namanya eh, tadi diinputkan berarti kita gabung dengan variabel nama sudah kita save dan lihat hasilnya di browser kita ketikan di browser lokal web dasar maka tampilannya seperti ini dan kalau kita tulis di sini nama Kemudian klik tombol kirim, kita akan dapat ucapan terima kasih, ini nama yang tadi kita inputkan. Demikianlah pembahasan tentang dasar dari PHP dan juga penggunaan formulir dan memprosesnya di server-side scripting. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.